Hmm. <laughs> Cita melanda air mata, menetes itulah kehidupan di tanah ini. Memang, sedihku sedih yang bisu. Sedihku sedia misu Hanya harap kepada Pertolongan Kan suka cita abadi selamanya. Islamanya.